Diawali persahabat ya Dengan kabar dari SCTV kembali Yang mengunggah potret bunda Lesti Dan deretan artis lainnya Kali ini persahabat ya Untuk warga Konoha Diinformasikan juga Jangan lupa dukung Penuh untuk idola kesayangan Di ajang SCTV Music World 2023 Ayo voting idola kesayangan kita Dengan tentunya dukung Lewat via SMS Kirim ke 97288 Persahabat ya kita support dan dukung yang terbaik buat Bunda lesti. Mudah-mudahan Bunda El bisa memborong piala penghargaan SCTV Music Award 2023. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya. Kabar yang lagi ramai mengenai tentunya postingannya Bapak Menteri Sandiaga Uno. Kali ini Bapak Menteri juga bersahabat ya. Tentunya menanggapi lewat kalimat komentar. Di sini ada kalimat komentar sebelumnya. Di situ dikatakan, Masya Allah, nama Lesti membawa berkah. Langsung ada jawaban dari Pak Menteri, Masya Allah, berkah ekonomi dan peluang kerja. Luar biasa banget, nggak? Langsung direspon oleh Pak Menteri dengan kata-kata, Masya Allah, berkah ekonomi dan peluang kerja. Mudah-mudahan Bunda El selalu membawa keberkahan untuk banyak orang. Di postingan ini pun begitu banyak tanggapan komentar yang luar biasa. Di antaranya dari akun Shaina2022. Masya Allah, semoga selalu menjadi inspirasi dan tetap jadi anak yang baik sehingga bisa selalu menjadi keberkahan. Masya Allah, luar biasa. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Ketut Sweety. Berkah ya dibully ya kamu deh, apapun itu selalu bersyukur ya dek biar hidup jadi tenang apapun itu beritanya Doakan support yang terbaik ya, mudah-mudahan Bunda Lesti selalu bisa membawa berkah untuk banyak orang Kemudian juga Pak Sahabat, berikutnya ada tanggapan dari akun Sinj Anskor An94 Disitu dikatakan, Masya Allah, diakui Pak Menteri loh Protek banget sama kemudian Lesti kejora langsung diakui sama Pak Menteri berkah ekonomi dan peluang kerja ini kata-kata yang luar biasa membuat kita pastinya bangga. Kemudian juga persabab selanjutnya kita lihat di unggahan Pop FM Jakarta kali ini ada wakuncar terjoget waktunya dengerin cat dangdut persahabatnya, Alhamdulillah lagu Lesti dengan insan biasa masuk di 10 besar dan berada di nomor 5, makin bangga terus berkarya untuk Bunda Lesti, dan selalu memberikan karya terbaiknya kemudian juga untuk selanjutnya persahabat, ya, Alhamdulillah tepat tanggal 19, kita selalu tentunya merayakan Tanggal spesialnya Lesti dan Bilar Selama tanggal 19 Mudah-mudahan jodoh til janah Untuk idola kesayangan kita Sakinah mawadah warahmah Untuk rumah tangganya Bahagia terus dan rukun amin Doa baik Tentu setiap hari Selalu kita berikan untuk idola Dan kita semuanya Dan selanjutnya juga ya Ada postingan Ini momen ketika live di tiktok kita makin gak bisa mopon banget ketika live didoknya Bunda Lesti bareng dengan Kasania Ini waktu Papa bilang lagi sakit ya Kita inget banget dengan kata-kata Bunda Lesti yang membuat warga Konoha pun ngakak banget ya Bunda Lesti disitu mengatakan tidak bisa dinas malam karena suaminya sakit persahabat ya Aduh Masya Allah ada aja tentunya aksi lucu kocak yang bikin ngakak semua penonton persahabat ya mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan dan pastinya kita juga merindukan banget ketika melihat Leslie dan Rizky Bilar bisa live bareng ini yang selalu ditunggu oleh warga Konoha dan tentunya jadwalnya persahabat ya, kita mendapatkan info abis lebaran untuk jadwal live Leslie dan Rizky Bilar di tiktok, kita lihat juga persahabat ada kalimat yang ditulis oleh yang Manix 28 bisa aja ini anak, besok kalau kakak udah sembuh di Rabel, cantik Bikin bengek aja Anak satu ini, semoga lekas like sembuh ya Karis bilar Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin Amin kejora Jaga kesehatan juga Masya Allah, Support yang terbaik Dari orang baik yang selalu tulus Mencintai Leslar Family Kemudian juga bersahabat Ada kata-kata bijak juga Kali ini ada postingan. Kalimat yang luar biasa Hidup itu seputar suka dan duka. Maka kuncinya ialah syukur dalam suka dan sabar dalam duka. Yakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Percaya bahwa setiap susah tidak akan berlangsung lama karena dunia pun hanya sementara. Bersyukur karena Allah selalu mempersamai setiap langkah. Husnuzon bahwa telah ada imbalan untuk setiap peluh dan penat yang dirasa. Rasa syukur dan husnuzon kepada Allah. Dua hal yang ketika seseorang sudah bisa memegangnya. Maka hidupnya tidak akan kurang. Suatu apapun, aku percaya. Wow, luar biasa banget persahabat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu di jalan yang benar. Dan selalu mengingatkan tentang kebaikan. Dan semoga selatu rahmi, semuanya tetap terjaga dan terjauh dengan baik. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga kejutan, hingga cedukan vitamin dari Leslar Family. Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info spesial menarik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dua informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mungkin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.